pencarian korban dukun selamat masih terkubur pakai alat berat saat ini laporan orang hilang capai 28 orang korban dukun selamat yang sudah teridentifikasi sebanyak delapan korban sedangkan empat lainnya masih terus dilakukan pemeriksaan tapi data terkini ada 28 orang hilang yang telah dilaporkan keluarganya di Polres Banjarnegara Kabit Humas Polres Jateng, Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi membenarkan itu Laporan ada 22 tapi ada keluarga yang melaporkan lebih dari satu anggota keluarganya yang hilang, ungkapnya Update terkini penggalian kuburan di Kebun Sayur Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah tak lagi secara manual, tapi sudah mengerahkan alat berat Proses penggalian masih tetap menjadi perhatian warga Warga tak henti mendatangi lokasi ini Hingga lokasi makin ramai Mereka penasaran untuk melihat langsung di lokasi yang dijadikan liang kuburan korban Dukun selamat. Seperti diketahui, tak semua calon korban mati di tangan Dukun selamat. Ternyata ada juga yang selamat Pria itu mengaku berkaca pada kejadian di Magelang. Makanan dan minum yang disajikan di rumah dukun Slamet tak ada yang disentuh. Pengakuan pria ini hanya berupa rekaman suara korban. Dia mengaku sempat jadi pasien dukun Slamet tohari pada Oktober tahun 2021 lalu. Budi bahkan mengarang cerita pernah lepas dari jerat utang gara-gara peran Mbah Slamet. Saya bilang sedang punya masalah mengalami kolep, saya mau bayar utang-utang saya, jelasnya Pengakuan itu diunggah di akun Instagram .pedes Official. Mulanya dia bertemu Budi Santoso Budi ini perantara Mbah Selamat. Dia selalu mempromosikan pesugihan di akun Facebook Tak hanya bayar utang pria ini juga ingin bangkit Punya modal usaha Saat dipertemukan Budi dengan Selamat, Pria ini malah ditanya mau uang berapa banyak kalau buka usaha kamu butuh duit berapa, jelasnya Pria ini pun tergiur, bahkan uang yang disepakati sampai 5 miliar rupiah Bah Slamet langsung sanggup-sanggup segitu, lanjutnya Saat itu Dukun Slamet langsung minta uang, katanya upah sebesar 150 juta rupiah Uang hasil penggandaan itu triknya Nanti saya, Dukun Slamet, minta upah Upahnya duit yang dari kamu, ungkapnya Kemudian disuruh ditaruh dulu di kardus itu uang sebanyak Rp11 juta. Nah, itu katanya sebagai tanda keseriusan dari saya. Uang harus ditaruh di kardus yang ada di ruangan itu, terangnya. Ada pemberitaan sudah lama bahwa kejadian di Magelang itu mirip korban sadar Mbah Slamet ini tidak memiliki kemampuan pengganda uang. Pria tadi mengaku sangat curiga akan celaka diracun oleh Mbah Slamet. Firasatnya itu ternyata benar. Alhasil dia sama sekali tidak mau menyentuh apa saja makan atau minuman di tempat selamat. Biar tambah meyakinkan, korban lantas diajak buat semacam kesepakatan surat perjanjian yang dibuat di atas materai. Perjanjian bermaterai itu isinya, jika tidak berhasil uang digandakan, maka uang itu buat saya kembali semua. Langsung tanda tangan di atas materai, ungkapnya. Pria ini selamat. Karena tetap berkaca kejadian masa lalu yang dibacanya, baca juga strategi dukun. Kronologinya, waktu penagihan karena memang saya tidak menyangka akan sejauh itu. Jelasnya, akan pemberitaan masa lalu di Magelang kan mirip sama yang ini, ungkapnya. Menurut pria yang selamat itu, bahwa dukun selamat itu sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Pintar bicara dan merayu itu adalah budi. Kuncinya itu Budi, dia yang membawa korban sampai mengantar ke lokasi, tutupnya.